menemani santai malam kalian saat ini pengguna akan memberikan informasi menarik seputar idola kesayangan ke kabar pertama bersahabat jadi ya, kabar bahagia untuk kita semua lewat unggahan dari l2w.id fanbase yang sangat luar biasa alhamdulillah persahabat, ya Kong retulation leslar tentunya juara di the most expert Newsmaker leslar wow masalah banget ya akhirnya menjuarai juga nih dalam pemenang the most exposure newsmaker Leslar ini luar biasa banget suatu kebanggaan suatu kebahagiaan yang kita dapatkan yang kita rasakan alhamdulillah patut bersyukur banyak persahabat ya piala sudah ada di rumah lesti dan rizky bilar wow luar biasa banget ya congratulations untuk lesti dan rizky pilar mudah-mudahan selalu membanggakan dan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang Dan kita lihat para sahabat ya Di postingan ini tentu ada sebuah kalimat yang dituliskan lewat oleh L2W.ID Congratulations Leslar The Most Ex-Piosur Newsmaker Terima kasih Elstar Voting Team Kerja keras kalian best deh. Makasih buat Leslar Lovers yang sudah komen dan like Terima kasih juga untuk kita semua Yang selalu kompak dan solid Mendukung idola kesayangan kita Di postingan ini tentu banyak sekali komentar Banyak respon yang diberikan Yakni dari akun Amaliando1822 Mengatakan di kolom komentar Yey piala yang sudah tiba di tempat sang pemenang. Alhamdulillah, para sahabat, ada juga komentar lain diberikan dari akun markan 108 mengatakan, 'Alhamdulillah, ya Allah, kalian best, tetap kompak, ya amin.' Dan ada juga komentar lain dari akun. Talita .underscore mengatakan Alhamdulillah, Lesla Lovers kompak terus lamanya Amin Yuk mudah-mudahan saja Fans sejati tetap kompak dan solid mendukung karya-karya terbaik Lesti maupun kakak Rizky Bilar Selanjutnya para sahabat harus sebuah ungan spesial banget nih untuk kita semua Wow, Alhamdulillah ya Banyak sekali yang sayang sama BBL kado peralatan baby ini numpuk di rumah Leslar Larni khusus baby L banyak sekali ternyata yang sayang sama baby L ya Masya Allah ini unggahan video dari kakak Rizky Bilar dan ada sebuah kalimat yang dituliskan yang diposting oleh kakak Bilar makasih ya orang-orang baik yang sayang sama baby L Wow kita lihat aja nih persahabat ya Tentunya ini numpuk banget nih kado mainan BBL Duh sudah tentunya numpuk banget di rumah Leslar Ini mah gak mesti harus beli mainan lagi Karena sudah numpuk pemberian dari orang-orang yang baik Orang-orang tulus mencintai Les di Rizky Bilar Dan di sini juga persahabat ya kakak Bilar Tentunya kasih bocoran nih soal wajah dari BBL persahabat ya Tentunya perhatikan di video yang diposting oleh kakak Rizky Bilar ini Muka bebial kayak gimana ya? Muka kurang lebih Gila. Wow para sahabat ya Kurang lebihnya seperti ini para Yang mirip ke bule-bulean kata kakak Bilar Masya Allah Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia Dan tentunya kita makin gak sabar banget Di menunggu tanggal 8 yang akan tentunya ada kejutan bahagia Launching perdana di Indosiar Wajah BBL Postingan ini di kembali oleh akun sahabat Leslar Taiwan Tentu di postingan ini banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan Dari para sahabat tentu komentar yang sangat positif Dari akun Vianti85 Alhamdulillah banyak banget mainannya Aku ngebayangin wajahnya pasti ganteng banget Ibu mancung, makin penasaran Masya Allah banget ya Banyak sekali yang penasaran kepada wajahnya Baby L bersahabat ya Dan ada juga komentar lain diberikan dari akun Rahmanisa cahaya islami Amin banget lah Ya kalau buat si abang mah ya. Tapi kalau buat bapaknya ha abang <laughs> Ule, katanya tuh, Masya Allah banget ya Yang sama-sama doakan, mudah-mudahan BBL menjadi anak yang kuat, anak yang hebat Dan selalu menjadi kebanggaan orang tua dan orang banyak, amin Dan kita lihat juga persahabat ya keunggahan berikutnya Masih diunggahan l 2 ID memposting sebuah postingan video Ternyata persahabat ya, video yang diunggah oleh Kakak Bilar Tentu mainan banyak Ternyata hasil dari tentunya fanbase yang sangat luar biasa ini Perhatikan di kalimat kansen yang luar biasa dituliskan oleh L2W.id Terima kasih Rizky Bilar dan Leslie Kejora Alhamdulillah kado-kado L2W ada di situ semua Sudah sampai bahkan sudah di unboxing Mimin yakin yang iuran pasti bahagia sekali kado kadonya Insyaallah insya Allah dipakai BBL dan bermanfaat Sekali lagi terima kasih buat semua member yang iuran Dan makasih buat Bang Bilar Udah di videoin kado-kado dari kami Terima kasih banyak idola Kita bener-bener keren Wow, Masya Allah mantap banget ya Alhamdulillah tentunya banyak sekali Dari fans-fans yang luar biasa kekompakannya yang mudah-mudahan tetap solid Mendoakan mendukung mensupport Lesti maupun Rizky Bilar. Selanjutnya, kita lihat juga ada info penting untuk kita semua. Jangan sampai lupa, yuk kita tentunya nonton kembali video di channel YouTube Lelestit Entertainment, menyambut kepulangan Baby L di rumah. Tangis bahagia, Dedek Lesti. Pecah banget ya, saat... Tentunya ada surprise dari tim Leslar untuk Papa Bilar, BBL, dan Bunda Lesti. Mudah-mudahan saja kekompakan kita semakin solid untuk mendukung karya-karya terbaik Lesti maupun Rizky Bilar. Kita masih menunggu kabar baik kejutan bahagia hingga cidukan vitamin baru saat ini. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya.